Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Pasti baik ya. Di sini kami akan menyaksikan penampilan cerita tentang menjaga kebersihan. Adapun nama-nama pemeran tokoh dalam cerita sebagai berikut. Yang pertama, Aristia SPd sebagai kelinci yang kedua, Nova Kuswari SPSI sebagai gajah Ketiga, Hanifa Bunayati SPD sebagai sapi Keempat, Deti Rahmasari SPD sebagai monyet Kelima, Tupres Paniyah S.A.G sebagai bebek Dan keenam atau yang terakhir, Abdul Qadir Zailani S.A.G sebagai burung di sini saya sendiri sebagai sutradara Tri Ratnasari, S.Pd. Ayo teman-teman, kita saksikan bersama-sama. Selama menyaksikan ya. Satu hari suasana di taman sangat sepi. Saat-sapi datang hanya gajah saja yang baru ada di taman. Sapi melihat banyak sampah yang berserakan di taman dan ia pun minta tolong gajah Untuk membantu membersihkan sampah-sampah itu Waalaikumsalam Sapi Kamu sudah makan belum? Alhamdulillah sudah Kalau kamu gimana? Sudah juga dong Wow Taman kita kotor sekali ya Banyak sampah kertas dan plastik diserakan. Ini pasti sisi sampah kita kemarin Iya kotor sekali Tapi akan dibersihkan sama Momo kita tidak boleh mengandalkan Momo kita kan yang mengatarinya jadi seharusnya kita yang membersihkan sampah ini tapi itu kan pekerjaan Momo buat bersih-bersih iya memang tapi kita harus belajar mandiri kita juga masih bisa membersihkan ini bersama dengan teman-teman yang lain ah aku males aku malas Sampai aja deh sana yang bersifit Berapa menit kemudian Burung, monyet, dan kelinci Tiba-tiba datang dengan melihat banyak sampah berserakan di taman Ada apa sih ini? Kok pagi-pagi sudah ada yang ribut? Iya ada apa sih ini? Lalu kenapa taman kita kotor sekali? Itu loh, gajah tidak mau membantu membersihkan taman kita, padahal kita yang mengotorinya. Kan sudah ada Mama, jadi untuk apa kita yang repot-repot sapi? Iya benar kata gajah dan burung, itu kan bukan tulis kita. Nah kan, benar kata sapi, gak percaya sih kamu sama aku. Kalian bertiga Gak boleh gitu Ini kan taman kita semua Jadi ayo bantu Sapi Enggak ah oh, Lebih baik main bola aja Iya benar Kelinci Ayo kita main bola Aku ikut dong Ayo kita main bertiga main bolanya Ah kalian bertiga sama aja ya Sudah kalau tidak lompat Api dan monyet mengambil satu persatu sampah yang ada di taman Sedangkan gajah, burung, dan kelinci tidak mau membantu Lalu beberapa men, kemudian bebek pun datang Assalamualaikum semua Waalaikumsalam Kenapa gajah, burung dan kelinci tidak membantu teman-teman? Sudah bilang, biar itu dibersihkan sama Momo saja. Iya, Momo kan sudah ini. yang suka bersih-bersih di sini. Betul itu kata gajah dan burung. Lagi pula tugas kita kan main aja. Tapi kan ini taman kita bersama, kita wajib menjaganya bersamanya juga. Sudahlah bebek, aku sudah bicara begitu kepada mereka Tapi mereka tidak mau mendengarkan Teman-teman, kebersihan itu sebagian dari iman Dan ada hadisnya juga loh Mau tahu gak hadis kebersihan itu? Anak sobatul minal iman Kebersihan itu sebagian dari iman Karena kita beriman kepada Allah kita akan senantiasa menjaga kebersihan Baik dari kebersihan diri Dan lingkungan kita Kalau untuk menjaga kesehatan Gimana Kita kan sudah bersih Tapi kenapa, sa kenapa tetap sakit flu Batuk, demam dan lainnya Iya benar Kita sudah bersih Tapi tetap saja bisa flu, Batuk, demam dan lain-lain Nah Bukan hanya datang dari bersih atau tidak lingkungan kita Tapi, tapi juga karena kondisi kekebalan tubuh dan asupan gizi yang kita makan Jadi kalau kita menjaga kebersihan tetap masih bisa sakit ya bebek? Tentu saja, tapi kita bisa menghindari supaya penyakitnya tidak tanpa parah dengan tetap menjaga kebersihan Bayangkan saja, dengan menjaga kebersihan kita masih bisa terkena sanksi. Apalagi kalau tidak menjaganya, betul kan? Betul bebek. Jadi dengerin tuh gajah, burung dan kelinci kata bebek. Iya, dari tadi juga sudah mendengarkan. Jadi lain kali kalian bertiga juga harus ikut menjaga taman kita. Baiklah Teman-teman, taman ini milik kita bersama Jadi kita semua bertanggung jawab untuk merawat dan menjaganya Supaya kita terhindar dari penyakitnya Baiklah, mulai besok aku akan ikut piket dan menjaga kebersihan taman Aku juga deh. Semua bersama-sama dalam menjaga kebersihan Menjaga kebersihan tidak hanya di lingkungan taman saja Tapi di lingkungan rumah juga ya Inilah cerita kami tentang menjaga kebersihan Dan jagalah selalu kebersihan untuk kesehatan diri kita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh